Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban halaman 111, 113, dan 114 Pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap lingkungan hidup Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh gurumu Diskusikanlah kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya Soal nomor satu, Bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti Nomor 2 Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti Nomor 3 Sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti Baik kita jawab dari nomor satu dulu Saya merasa senang karena dapat olahraga dapat menyehatkan tubuh soal nomor 2 kita jawab keterampilan yang dibutuhkan dalam bermain kasti adalah keterampilan memukul bola menggunakan tongkat kayu keterampilan melemparkan bola kasti ke pemukul bola keterampilan berlari cepat menuju titik acuan keterampilan menangkap bola hasil pukulan lawan dan kerja sama tim pertanyaan ketiga kita jawab sikap yang dibutuhkan dalam bermain kasti adalah disiplin fokus kerja sama tim dan sportivitas Berikutnya di halaman 113 kita akan jawab dari Nomor satu Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut Soal nomor 2 Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong jelaskan. Soal nomor 3 Berdasarkan informasi tadi Hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Baik yang pertama, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kurang sedap dipandang dan kotor. Lahan kosong dapat dihijaukan dengan Menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu, masakan, dan obat. Dan bahan obat-obatan. Soal nomor dua, kita akan jawab. Jika saya memiliki lahan yang kosong, akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak, serai, karena tanaman-tanaman tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Selain itu, tanaman tersebut mudah untuk kita tanam tanpa harus ada perawatan khusus. Yang ketiga, hal baik yang dapat... Kita terapkan di kehidupan sehari-hari adalah Memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan tanah dengan tanaman obat-obatan Tanaman obat-obatan mudah untuk kita tanam Tidak membutuhkan lahan yang luas Mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan dan sebagian untuk bumbu masak masih di halaman 113. Menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Cara mencintai lingkungan yang pertama, menghemat pemakaian air bersih di rumah, yang kedua, menghemat pemakaian gas apa saja yang ketiga menghemat pemakaian kertas yang keempat menanam pohon di halaman yang kosong yang kelima menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan berikutnya cara mencintai hewan pertama menyiram ini tumbuhan tumbuhannya bukan hewan. Mohon maaf kita ganti dengan tumbuhan. Tumbuhan. Menyiram tumbuhan setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memberi obat pembasmi hama. Yang keempat, membersihkan bagian tumbuhan yang layu. Yang kelima, menjagi, menjaga dari gangguan hewan. Berikutnya, cara mencintai tumbuhan ini: hewannya bukan tumbuhan. Oke. Ini salah tadi, ya. Kita salah tulis. Mohon dimaafkan dan dimaklumi, hewan. 1. Membuat kandang yang kuat dan kokoh 2. Memberi makan dan minum secara teratur 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan 4. Mengasihi dan menyayanginya 5. Membersihkan kandang dan sekitar kandang Berikutnya di halaman 114, cara mencintai tumbuhan dan hewan. Mari kita isi. Yang pertama, tanaman disiram 2 kali sehari. Yang kedua, hewan diberi makan. Yang ketiga, memeriksa kesehatan hewan. Yang keempat, diberi pupuk. Yang kelima, membasmi hama tanaman. Dan yang keenam, membuatkan kandang. Tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Yang pertama kita tuliskan hal yang telah saya pelajari pada hari ini adalah permainan bola kasti. Selain itu saya juga mempelajari cara memanfaatkan lahan kosong dengan cara menanami lahan kosong tersebut dengan tanaman obat-obatan. Soal nomor 2. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Manfaat yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kita harus belajar memanfaatkan lahan kosong dengan cara menanam di lahan kosong tersebut dengan tanaman yang bermanfaat, misalnya Tanaman obat-obatan, kita juga harus peduli menjaga dan merawat lingkungan Tanaman dan hewan Soal nomor tiga, mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Kita harus merawat tumbuhan dan hewan karena merawat tumbuhan dan hewan merupakan kewajiban kita ses sesama makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan adalah penyuplai oksigen di bumi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Berikutnya soal nomor 4. Ya nomor 3 kita belum bahas kayaknya tadi ya. Oke kita soal, soal nomor 4 saja mohon maaf jika saya tadi lupa atau bagaimana kita langsung saja ke soal nomor 4. Bagaimana caramu mencintai lingkungan? Cara saya mencintai lingkungan adalah dengan menjaga merawat lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan selokan atau parit yang kotor. Masih di halaman 114 kerjasama dengan orang tua. Berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan rumah dan sekolah diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu sampaikan hasil diskusimu dengan gurumu di lingkungan sekolah membuang sampah pada tempatnya melaksanakan tugas piket dengan baik menyapu halaman sekolah dan membersihkan sampah yang berserakan Menanam tanaman bunga di taman kelas di lingkungan rumah Menanam tanaman obat-obatan di lahan kosong yang ada di rumah Membuang sampah pada tempatnya menanam bunga di taman yang ada di rumah